Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Kamera Oke kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah sini saya akan membahas tentang lensa vis-a Kok lensa vis lagi sih? Iya karena lensa vis-a itu nggak cuma ada satu aja jenisnya Jadi langsung aja kita bahas ke jenis yang selanjutnya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 bisa kalian lihat ya di sini lensa tokyo office a di sini ada tulisannya Tokina di sini ada tulisannya Tokina di sini ada keterangan 11-16 f 2.8 oke okay. untuk vokal lensnya itu 11-16 dan bukaannya terlebar itu 2.8 dan di sini ada ring untuk zoom di sini ada ring fokusnya Lensa ini udah ada manual fokus dan autofocus, tapi kok nggak ada switch untuk autofocus dan manual fokus sih? Jadi, buat kalian yang mau pindah ke autofocus, di sini ada keterangannya kan? MF, kalau mau ke autofocus, kalian tarik aja ke atas ke arah lensanya seperti ini. Dia udah autofocus, tapi kalau dia ditarik ke bawah itu manual fokus karena di atas MF dan di sini tampilannya seperti ini karena lensa vis-a, semua lensa vis-a itu condong ke depan untuk lensanya ya jadi dia bukan yang datar lensa lainnya itu kan datar kalau wide angle itu dia lensanya masih datar yang depannya ini tapi kalau vis-a, dia condong ke depan seperti mata ikan kenapa dinamakan vis-a? karena dia seperti mata ikan Lensa ini sama kayak lensa wide angle, dia menghasilkan um, sudut pandang lebar, tapi yang bikin beda itu, kalau sudut pandang lebar itu, kalau vis dia lebih menghasilkan um, seperti kayak lingkaran, setengah lingkaran gini untuk hasilnya ya. Jadi, bisa menghasilkan setengah lingkaran untuk efeknya seperti itu. Jadi, lensa ini cocok untuk Um, pemandangan, kemudian cocok untuk foto-foto bangunan, seperti itu ya. Dan lensa ini um, ketajamannya itu oke. Okay. Dan untuk pengambilannya, untuk minimal pengambilan cara fokusnya itu 30 cm. Lensa ini cocok untuk kalian para traveler dan cocok untuk kalian yang hobi banget untuk foto-foto pemandangan yang bisa menghasilkan, yang bisa menghasilkan hasil yang lebih indah oke okay, untuk hasilnya akan kita tampilkan dan buat kalian yang mau beli harganya masih sekitar juta delapan an ya untuk harga barunya tapi kalau harga secondnya pasti di bawahnya itu tapi harganya itu tergantung setor, setor tapi harganya itu tergantung store yang kalian mau beli dan tergantung dari daerahnya juga. Biasanya beda daerah itu beda harga. Seperti di Jakarta, di Jakarta masih lebih mahal daripada di daerah-daerah yang seperti Surabaya, sidoarjo seperti itu ya. Oke, okay. untuk lensa Tokina fisai ini yang kami punya itu dia for Canon Jadi kalau vernikon ada sendiri juga. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak Kalau mau ajukan pertanyaan, bisa komen di kolom komentar Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, kalian bisa komen di kolom komentar Bisa kalian tambahin di situ Saya Aisyah, pamit undur diri, terima kasih Buat yang sudah menonton Salam sahabat fotografi, videografi, Indonesia kamera, salam saudara Well, you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go